Halo lagi bersama saya Doni dan di market data kali ini setelah sebelumnya kita membahas tentang pasar tingkat ya di belakang saya ini adalah pasar tingkat kali ini masih di kawasan pasar tingkat kita akan bahas tentang pertokohan mau merek yang lebih detail tentunya seperti apa ini. dia pasar luas dan besar, pertokohan di kota Maumere juga sangat banyak. Kali ini kita akan melihat secara detail deretan pertokohan yang ada di kota Maumere. Dan di video kali ini kita akan bahas dan lihat-lihat pertokohan di kawasan pasar tingkat Maumere ke arah tugu ikan tuna. Kita mulai dari blok pertokoan di arah depan. Sika, di sini pun terdapat deretan pertokoan yang bervariasi, dari toko-toko yang menjual spare part motor, apotek, toko yang menjual pakaian, dan banyak lagi variasi toko-tokonya. Oke itu dia suasana di setelah kita melewati pasar tingkat tadi ya teman-teman semuanya Dan saat ini saya sedang berada di Monumen Tsunami Dan kita masih ada di kawasan Pertokohan Momere Ya kawasan Pertokohan ini sangat besar sekali ya Kalau misalnya dari pasar tingkat itu kita bisa pilih jalur kiri atau jalur kanan itu sama-sama Pertokohan Dan setelah ini kita akan ada satu blok lagi ya Satu blok Pertokohan yaitu di uh, area Tugu Ikan Tuna Nah setelah tugu itu juga banyak pertokohan yang ramai dan padat sekali dan juga sering macet ya di sini. Tapi kayaknya pagi ini belum macet ya. Oke kita lanjut ke area tugu ikan tuna. di kawasan pertokohan di area tugu ikan tuna sering terjadi kemacetan di sini. nah apalagi pas hari anak-anak sekolah dan juga menjelang sore hari. jenis toko di kawasan ini pun bervariasi. ada toko yang menjual peralatan mesin dan elektronik, dealer motor, counter HP dan toko-toko yang menjual perlengkapan rumah. Oke teman-teman itu tadi ya suasana dari pertokohan Kota Moomere setelah sebelumnya kita melihat pasar tingkat yang juga ramai dan di pertokohan ini juga sangat ramai ya jadi kalau misalnya Anda untuk uh, suka berbelanja tepat sekali nih ya datang berkunjung ke pertokohan uh, di Kota Moomere ini dan tentunya masih banyak tempat Uh, pertokohan yang ada di kota Momere nanti anda tinggal explore sendiri dan kali ini kita cuman melihat lebih detail setelah video sebelumnya ya teman-teman semuanya oke okay, nantikan terus ya video saya di Mariken Tete selanjutnya jadi Mariken Tete